Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu perbuatan dosa besar yang teramat dibenci oleh Allah adalah zina. Banyak sekali ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Yang menjelaskan terkait hukuman yang akan diterima oleh pelakunya baik di akhirat maupun di dunia Tetapi ada dosa yang lebih besar dari seribu kali dosa berzina, tetapi menjadi favorit bagi sebagian orang. Sebelum kita lanjut, silakan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar menjadi yang pertama mendapatkan video terbaru dari kami. zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah maka pelakunya harus dirajam di depan penduduk sebanyak 100 kali jika yang berzina sudah menikah maka hukumannya dirajam hingga mati begitu besarnya dosa zina ini dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam tidak memaafkan pelaku zina karena dianggap sangat hina. Nabi Musa alaihi salam mengusir pezina wanita yang ingin bertaubat dan meminta petunjuk dari beliau hal ini menunjukkan jika zina adalah dosa besar yang sulit terampuni tetapi ada dosa yang lebih besar dari seribu kali dosa berzina itu meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja dosa meninggalkan sholat lima waktu ini hukuman dan kemurkaan Allah dan juga mendapat kehinaan dan akhirat dan juga di dunia Kita semua pasti tahu bahwa sholat adalah perkara yang amat penting Bahkan sholat termasuk salah satu rukun Islam yang utama yang bisa membuat bangunan Islam tegak Namun realita yang ada di tengah umat ini sungguh sangat berbeda Kalau kita menelir sekeliling kita, ada saja orang yang dalam KTP-nya Islam Namun biasa meninggalkan rukun Islam yang satu ini Mungkin di antara mereka ada yang hanya melaksanakan sholat sehari sekali, itu pun kalau ingat Mungkin ada pula yang hanya melaksanakan sholat sekali dalam seminggu yaitu sholat jumat Yang lebih parah lagi, tidak sedikit yang hanya ingat dan melaksanakan sholat dalam setahun dua kali Yaitu ketika idul fitri dan idul adha saja Memang sungguh prihatin dengan kondisi umat saat ini Banyak yang mengaku Islam di KTP, namun kelakuannya semacam ini Oleh karena itu, pada video yang singkat ini kami akan mengangkat pembahasan mengenai hukum meninggalkan sholat Semoga Allah memudahkan dan memberi taufik kepada setiap orang yang menonton video ini. Salat adalah ibadah wajib umat Islam. Salat merupakan pondasi dasar agama Islam. Meninggalkan salat sama dengan menurunkan agama, tiang agama, dan membuat Allah murka. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah wa Berkata kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat lima waktu dengan sengaja merupakan dosa besar. Yang paling besar dan dosanya lebih besar dan dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri dan minum-minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. as solah halaman 7.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 orang yang berat kepalanya untuk menunjukkan sholat fardu hadis riwayat tabrani dalam riwayat yang lain juga diterangkan bagaimana kejam sisain bagi mereka yang meninggalkan sholat Ibnu Abbas anhu berkata jika langit sudah terbuka maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang tujuh hasta rantai ini akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat Kemudian dimasukkan dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian, malaikat mengumumkan, "Ini adalah balasan orang yang menyepakatan perintah Allah." Ibnu Abbas radhiallahu anhu. Dosa yang diterima orang yang meninggalkan sholat adalah antara lain sebagai berikut: satu, sekali meninggalkan sholat subuh, maka hukuman yang didapat adalah masuk neraka selama 30 hari satu hari di neraka. Sama dengan 60.000 ribu tahun berada di dunia Itu berarti Sekali kita tidak merasakan sholat subuh Maka akan berada 60.000 ribu tahun di neraka Dua Sekali meninggalkan sholat zuhur Dosanya sama dengan membunuh seribu umat muslim Tiga Satu kali meninggalkan sholat asar Dosanya Sama dengan menumbuhkan Merubuhkan kabah Empat Sekali meninggalkan sholat maghrib Dosanya sama dengan melakukan zina dengan ayahnya jika perempuan Atau dengan ibunya jika laki-laki 5. -laki. Sekali meninggalkan sholat isya Maka tidak diridai oleh Allah untuk tinggal di bumi Dan akan disiksa mencari tempat tidur yang lain Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat bagaimanapun keadaannya melaksanakan sholat lima waktu tepat waktu dan mengajak sesama muslim untuk melaksanakan sholat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh